ada Allahu Allahu Akbar Hebat sekarang lu udah bisa nembuh wedug <tongsi> Orang kata Hebat ya siapa Gua ya lu bagus dah no, kalau begitu <tongsi> mah betahu <tongsi> gua eh buset salah yang ucapnya lu gimana bagus nah, kalau begitu berarti lu tak gua uh, lu tahu lu gitu ya Mas ya, Iya namanya jarang-jarang kayak nah, gitu, kan, ya, gitu. Dia ya, mah jarang baru ini kayak gua nemuin Siapa gua ya bagus, juga gitu namanya mau kau ngakuin. mah ya buset! Kita di Jombang juga begitu. Azalnya ini mah, ini nyari sore di rumah si Angga. Ini orang bakal terburu. Rumah Angga iya ini. Ini rumah Angga ini. Ini paku, kamarnya di mana? Dia coba <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <Wow, sama tuh> Ini bagus, ini punya boneka. Saja kentut, ini namanya ini. ini kita di perut Enggak. Center emang kalau kameramen begitu biaran MC gue awardin udah di kampi, kalau biaran biduan. Itu ngomong kamera juga punya nama, namanya Sony. Hahaha. Yang yang TV itu, yang merek elektronik itu, itu ah Sony, Son, Sony, oh Mai, <many> Buset. Aku oh. katakan Sony. Bisa baca pasti lihat sini, Buset terbalik, Ano, Bul, lu yang bisa baca pora. Itu bacanya apaan? Sonic, Ya. Gila dah. Gua itu. Jarang-jarang lu ngakuin namanya jalan. itu mah. Lah gua kagak sombong punya teman gila. Lah emangnya udah tahu orang gila diajak MC? Itu saya namanya. Hebat. Emang juga. Gila. Ya, heh. Enggak, enggak. Ya, pikirin enggak lah. Siapa nih pikirin? oh nah si Angkel yang mikirin kita. Emang enggak punya pikiran? Buset. Ya berlantas bego orang denger dah pura-pura bego iya mau gini <laughs> padahal memang bego dia mah iya emang lu pintar apa? siapa? lu gua? iya emang gak ketau? lah kagak gua matematika lu tentang berapa? usiii lu pakai nanya gua ha? gua? iya lu gak tau? enggak hih ntar gua share lock aja biar lu tahu hahahaha <laughs> <laughs> lu <laughs> bisa ya. banteng kan si bisa sekarang gua jadi guru jadi muridnya boleh ya pakai musik pakai musik bang ya gue jadi guru, lo jadi murid, lo Ya, ya gue murid apa Bapak kata guru. Iya. Ya. I ini in dibaca ini, a k U, dibaca aku. M o n dibaca monyet. Coba disatukan. Ini aku monyet. Aku iyeh, ha, jatuh iyeh, du -lul, du -lul. ulang aja, ulang aja. Ya. Kayaknya kayaknya ada yang ganjil dah yeah. ulen, ulen, ulen, ulen, ulen, ulen. ya ulang ulang aja. Ya. I n ini dibaca ini apa aku dibaca aku omong n ketika dibaca mo, monyet coba disatukan ini aku monyet puasuh eh <tuk> nih sekarang gua tanya ya sekarang kan siang lagi ngrayain ulang tahun anaknya anggan nikah buset anaknya ulang tahun Anak kan ya. tadi ada badut tadi siang ngacing ya Oh. Kenapa badut lucu? Tuh pertanyaannya, pasti nah. ada lantaran ganti yang lu bang. Kenapa? kenapa badut lucu? Kenapa badut lucu bang? Buset tuhan nyeluh! Eh, buset tuhan lu, bukan sih gue apa? Bener, lu nanya gue, gue nanya siapa? Iya, makanya lu jawab. Tadi kan gue udah, udah ngikutin lo. Karena lu guru gue sekarang gue tanya, kenapa badut lucu? Nah, bang, uh, kenapa? <tos> lah, kali bang, ya, salah itu mau bocah gak bisa jawab kalau begitu mah, emang apa? Kenapa badut lucu? Karena ada huruf d-nya. Nah kok bisa? Lui coba kalau nggak ada urup d-nya jadi bacaanya apa? Ayo, maksud gua kalah, masih jamur. Badut, iya. Ya. Karena ada urup d-nya. Coba kalau nggak ada urup d-nya jadi apa? Buduk, buset. <laughs> Eh kan. ya, ini gua tadi itu. Ini ngomong-ngomong nih si acara meriah banget ya. Alhamdulillah, bol Alhamdulillah, gue jura aja lumut gue mau kopi-kopi mana. Oh, ada. Rokok-rokok mana? Iya, namanya dikasih. Mana, Panjul? Eh, Bos. Enggak, biar punya pikiran enggak? Gua gua lumut lanjuran kalau gua ngomong dari pagi belum dikasih-kasian. Ini cerita bunyi enggak dapat atau lagi gua. Pantes pada seumur subur. Gua pasti lumut pada madang. <s� traffic> <Natalie> <fella mono> Guys, <tuk ke atas> <tuk ke> setil, <atas> masya Allah, alhamdulillah. Ya, ya, ya, kita mah berdua cuma bisa ngedoain buat ya, rekan kita mau Mudah mudahan akhir ya, sukses. Kadoain aja semoga ya. gak bisa bayar prosesnya ada di sini semua. <tuk ke atas> ya, boleh-boleh. Iya, benar-benar. Ilokan, ilokan, ilokan. Gak dibayar lu gak punya duit. Ya, ya, emang juga. tetang aja. Ya, ilokan angga gak bayar lu gak lu punya duit emang. Maksudnya gimana sih pulang aci? Ilokan angga gak bayar lu gak punya duit. Ilokan angga belum bul, kira-kira -bul. lu pernah nggak ditabukin sama MC dangdut <tuh> <tuh> dia itu <tuh> <tuh> Ya, ini iya, juga iya. ada dari Hadi Production. Iya Hadi Production ya. Iya yang suka ngekerin pantat biduan. Kenapa dia, dia pakai kacamata? Kenapa emangnya? Karena matanya bintitan. <gulah> <gulah> ya, ya. pada dang, pada dang Ada juga, ini istri saya dulu nah? dia penyanyi trio-trio macan oh ini loh nah, karena gak nyanyi lagi baju jadi macan itu. oh gitu jadi trionya kagak tinggal macan aja doang Iy, ngoboh iya iya ya gue juga jarang-jarang pelalong macan itu dia yaaah omgul makanya hebat <tuh> <tuh> emangnya aduh ayah Mbul ya Biduan tadi udah pada nyanyi siap Lublon sama lu ya gue gak bisa nyanyi hei lok apa gue pengen tahu apa kan lu Mbul buset ya gue biar jelek-jelek gini gue pernah ditetam juga oh iya namanya di studio. studio iya itu di Jakarta Melar apa namanya buset di Jakarta iya Jakarta Per, per. gila nah, ya <Contohnya> lo <interesan> <coughs> <elections> kan hampir tariknya Melar emang bener juga sih Ongko yang gila kan gue hebat gila jadi mengelem ya iya eh gue mau mengelem kenapa aja begini ayo Kenapa aja nutup kuping? Kuping ayo enggak, Iya, kalau nutup mata nggak kelihatan. hahaha <laughs> <Alah>. takano kalau <laughs> di <laughs> <laughs> mulut enggak dengeran. Ya iya. Masih kasih tebak-tebakan. Allah, oh. habisnya angka gue pusing Sekarang gua tanya mulu kita metok. Tebak Dulcing, dia dia. Biar, biar anggan jawab. Iya, Dia main tebak-tebakan gua okay. juga masih gua kalah sama si Jambul. Iya. Binatang-binatang apa yang urap e-nya e, ada tiga berasain lah ya. Atu. Emak. Atu elang kaya oh, ulak bulut enggak ada. Heeh. Ulak bulu mau, u em ada. Ayo ah, anaknya elang. Atu. Bapaknya elang. udah, Heh, embek-embek katanya embek tombek, embek-embek. Dua. Apalagi? Ayo, bebekan. Enggak ada bebekan, bebek bener. <laughs> apa, Pengen tahu ha? binatang yang uruk e nyati itu? Ayo. Apaan? Bangok. Kok bangok? Nggih. Ini orang yang enggak pernah inget sama budaya Betawi, kok bisa bangok? Dengerin, ya. Mel, ikutin gue Mel. Oh. Sang bangok, eh, eh, eh, sang bangok. Ada berapa biji? <tuk> ya, sang bangok, eh. eh. Ya, mati gue Gue, gue tanya sama lo. Ya. Lampu merah ada di mana? Lampu merah ada di ya, mana? Ya di mana-mana. Gue buat aja gak tau kalau yang namanya lampu merah ada. Jadi jalan raya salah ditabrak di pinggir pinggir pinggir pinggir apa pinggir pinggir jalan salah eh di depan depan gedong-gedong bertingkat salah gua nyerah di atas lampu kuning <tuh> lampu merah ada yang gantian masih gua kalah sih jambul iya yuk di akuarium ikan ada 10 hmm. mati dua oh. tinggal berapa salah tinggal 8 di mana J makanya di kalau gue ngomong dengerin, ini akuarium nih. nih. Ya, di uh. dalamnya ada ikan sepuluh, -uh. mati dua, tinggal delapan, Tinggal apa? Salah. Ya, tinggal buang ikan mati, lu mau piara? Iya, iya, iya, iya, nih iya, ya. Bang Udin punya kambing sepuluh, iya, diturun di pasar induk tiga, hmm. pasar kerabatnya tiga. Sisanya turun di mana? Oh, lo no, tiga ini tiga, sisanya turun di mana? Uya uh, gua. Sisanya turun di mana? Nah. Di rumahnya lah. Salah. Ya di kandangnya. Salah. Lalu turun di mana? Terserah si lah, kambing-kambing ini, -kambing <tuh> <terus pikirin. tuh> nah, <bisa> <tuh> ya, kita pikirin. Enggak ada apa-apa. Bisa dibuat. sue banget. Iki juga ada, ambilnya gue ada acara hari ini. Eh, ya, sombong ya. amat lo, ah, bom. Gue, gue mau sama Pak Lurah hari ini juga. Lawakan gue jangan ditiru, entar lu bau. <tuh> <tuh> <tuh> Ayo, gue, kita nyanyi dulu, yuk. Iya. Ya. Ya apa yang lu banpa, ayo gua ngikutin lu. Iya. gua emang yang lu kagak bisa juga. Gua kagak bisa jadi ya, gua eh, hebat namanya. Nah, hebat banget ya. Iya, iya, iya, iya, cangkir kopi dah boleh gua bisa ditemenin doang. Jadi, ya, inti in in in kalau kan, kalau biduan udah hmm. ini udah. kalau dia menyanyi, jangan pakai musik. Iya, Pakai apaan? Pakai tahlil buset mati gua. Iya, iya, iya, iya, lah, emang apa ketawa, Mbak? Ma, set, heeh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ya alhamdulillah alhamdulillah masih ada ya itu tukang kredit ke lu beru-beru masaya kata gitu <tik> <tik> dia ngotot apa <tamat. tik> lu di aku ini bu dia ini iya emang ya. dia bu main jodoh wasiat bapak salah. ya doain aja buat rekan saya bung jambul biar dia sukses Eh, Insya Allah ntar habis eh, lebaran lewat seminggu beliau mau berangkat. Oh, pergi haji pondok kacang. Apa? masih ke rokok. Oh, eh, hai lah, enggak, weh Ay, enggak, eh, ya, hai lah. Dia buat sendiri, dia bawa. dia pakai rokok. Lo ntar antara emang gak ada? Hei, <laughs> eh, hai lah, enggak samsunya mana nih. <laughs> Lu diberi kejadian doang. Lu main dong di beliin uang, enggak? Bagaimana ceritanya? Gua mah, gua mah kalau kagak, kagak kaga semua. Gua mau hujan ya, Cing Aja potong gaji, wiset ada rokok. Mau deket bol, itu? iya, masuk gua kalah dong, iya emang ya udah, udah. Pemain jangan ngerokok kalau <SILENCIO> uh, ngelupan kalau ini matinya dibakar. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>